We okay. merdeka Saudara-saudara Rakyat Jelata Di seluruh Indonesia Terutama Saudara-saudara penduduk Kota Surabaya Kita semuanya telah mengetahui Bahwa hari ini Tentara Inggris Telah menyebarkan Bamflet-bamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan, menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa anda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal Ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicebol. Telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberikan pertempuran tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya, saudara-saudara kita semuanya kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada Dan Inggris, ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Tutan itu Walaupun kita tahu Bahwa kau sekali akan mengansam kita Untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada Tetapi inilah jawaban kita Selama pantai-pantai Indonesia Masih mempunyai Tetapi saya peringatkan sekali lagi Jangan mulai menembak Baru kalau kita ditembak, Maka kita akan ganti menyerang mereka itu Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka Dan untuk kita saudara-saudara Lebih baik kita hancur remor daripada tidak merdeka Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati Dan kita yakin saudara-saudara Pada akhirnya pastilah Pemenangannya akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah, harta Allah, harta Allah.